Harga Toyota Agya 2023, varian GR Sport tembus 200 jutaan. Jika harga Toyota Aqya 2023 melebihi 200 juta rupiah, apakah terlalu mahal? Pabrikan berlogo T ini memang belum mengumumkan banderol resminya, namun bocoran dari penjualan Toyota. Kira-kira nominalnya akan seperti ini. Type to to to to top type akia gr sport harga di atas 200 juta rupiah Pengiriman ke konsumen pada Maret-April tahun 2023, kata seorang dealer mobil Toyota di Jakarta yang tidak mau disebutkan namanya. Apalagi versi Akya GR Sport yang perubahannya sangat signifikan. Selain itu, mobil mungil ini tidak lagi bermain di segmen LCGC, melainkan satu kelas di atasnya yakni City Car. Banyak pelanggan juga mengharapkan City Car dengan performa sporty. Oleh karena itu, kami memperkenalkan All New Acura GR Sport yang akan bermain di segmen baru, ujar Vice Presiden Toyota Astra Motor, Tam Henry Tanoto saat peluncuran Acura generasi kedua di Jakarta, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023.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 Memasuki segmen baru, Agya GR Sport tidak berbeda dengan Agya Gen 2 biasa tidak hanya pada tampilannya saja. Perubahannya lebih luas dengan penyetelan khusus pada suspensi, kemudi, dan ban yang diklaim membuat performanya semakin istimewa. Karena berbagai keunggulan tersebut, wajar jika menurut Toyota, Agya GR Sport 2023 tidak lagi diperhitungkan di segmen LCGC. Jadi kalau harganya mahal atau lebih dari 200 juta rupiah sebenarnya wajar. Apalagi jika melihat kompetitornya yaitu Honda Brio RS. CVT Urbanite yang kini dibanderol dengan harga 243,9 juta rupiah. Aqia GR Sport bukan lagi LCGC. Pada generasi kedua, Toyota memisahkan segmen antara Aqia 1.2 dan Aqia GR Sport 2023. Varian teratas kini memiliki logo T. Di tengah grill depan, menandakan mobil ini milik segmen city car. Sedangkan Aqia versi standar masih mengandalkan logo burung Garuda yang artinya masuk dalam kategori LCGC. Dengan kata lain, Toyota kini akan mengikuti strategi saingannya Honda. Apa perbedaan Honda Brio Satya di segmen LCGC? Kemudian Honda Brio RS masuk ke segmen City Car. Tidak jarang Toyota mengadopsi strategi yang mirip dengan Honda, selain itu, Brio sudah menjadi mobil terlaris di Indonesia pada tahun 2022. Lantas bagaimana dengan harga Toyota Agya 2023? Versi GR Sport pasti akan dijual lebih mahal, jika melihat Brio RS mobil ini akan dijual dengan harga 223,1 sampai 243,9 juta rupiah OTR Jakarta Jadi harga Agya GR Sport terbaru ini cukup mirip dan perkiraan kami adalah 200 sampai 220 juta rupiah berdasarkan pendapatan penjualan Toyota, sedikit lebih murah dari raja kelas city car, Honda Brio. Harga Agya Gen 2 Standard Edition akan berubah menjadi LCGC. Sementara itu, Toyota Agya 2023 Standard Edition kemungkinan akan mulai dari 170 juta rupiah, yang masih kurang dari 200 juta rupiah. Hal ini karena status mobil LCGC harus menjaga harga jual yang terjangkau bagi konsumen dalam negeri. <San>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 Meski terjangkau, spesifikasinya tak perlu diragukan lagi. Baik Akiya 1.2 dan GR Sport menggunakan mesin baru dalam konfigurasi 3 silinder, seperti halnya Toyota Raize 1.2 liter dan Daihatsu Rocky. Mesin Pacu ini menghasilkan 88 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per menit dan torsi puncak 113 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Jadi torsi Akiya Gen 2 meningkat 20% dibanding model lama. Konsumsi bahan bakar diklaim lebih irit karena mampu menghemat bensin hingga 21 km per liter pada versi DCVT atau 0,3 km per liter lebih irit. Dibandingkan Akyagen 1 dengan transmisi otomatis standar, lalu konsumsi bahan bakar transmisi manual bisa mencapai 21,8 km per liter atau lebih irit 1,2 km per liter dari generasi sebelumnya. In my face, work a job every day Till your dreams fade away Like a card, never change Play the game that we say I need a break Don't stand strong Need to move on To be what I want I'll keep Chase when I chase like daddy yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise to hate on that. I don't play close.